Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di channel Groovy Traveling Hari ini saya akan merekam-rekam kereta api di stasiun Surabaya Pasar Turi Mulai dari keberangkatan, kedatangan, dan langsiran Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai sekarang Oke guys, kereta api Gumarang telah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi Menuju tujuan akhirnya yaitu adalah stasiun Jakarta Pasar Senen Di sana CPL Pasar Turi sudah menutup palang pintunya Ada kereta apa ini? Sepertinya ini lokomotif dia ini Oh ya, lokomotif itu guys itu kayaknya cc 203 apa ya? Oh ini guys ternyata lokomotif cc dua ratus di poin induk Lokomotif CC203 Sidotopo ini Akan tunggu bersilang Dengan kereta api Ambarawa Express Aka Maharani Dari Semarang Poncol Menuju tujuan akhir Surabaya Pasar Turi Oke guys, kereta api Ambarawa Express atau dulu dikenal sebagai kereta api Maharani Sudah tiba di tujuan akhirnya yaitu adalah stasiun Surabaya Pasar Turi Lalu lokomotif ini akan mundur untuk memasuki ke depo stasiun Surabaya Pasar Turi Rupanya CC20698 di Pondok Bandung akan melangsir kereta api Harina dari Depo Surabaya Pasar Turi menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke guys, sesaat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi akan memasuki stasiun akhirnya yaitu adalah stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke guys, sesaat lagi akan ada langsiran entah kereta apa. Ini sepertinya langsiran antara KA Harina atau kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke guys, kereta api Ambarawa Express 2 akan dilangsir dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke dipo kereta api Surabaya Pasar Turi. Oke, guys. Rangkaian kereta api Ambarawa Express telah dilangsir mundur masuk ke depo kereta api Stasiun Surabaya Pasar Turi. Guys, sesaat lagi ada langsiran kereta api Argo Bromo Anggrek dari Stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke dipo yaitu adalah dipo kereta api Surabaya Pasar Turi. Thank mm -hmm. you. Oke guys, kereta api Argo Bromo Anggrek sudah dilangsir menuju ke Depo Surabaya Pasar Turi. Lalu dari belakang kita di jumpscare lagi oleh kereta api Komuter Indro dari Indro Surabaya Pasar Turi menuju tujuan Akhir Stasiun Sidoarjo. Kereta api Indro ini menggunakan transit darurat dan tak kusangka ternyata transit daruratnya itu adalah transit kereta api bisnis. Wah besok saya harus naik ini, pengen biar merasakan bisnis di kereta api lokal. Oke sesaat lagi langsiran kereta api Harina dari stasiun dari Depo Surabaya Pasar Turi menuju ke Stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke guys, kereta api Harina telah dilangsir menuju ke Peron Stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sini saya rekam sambil duduk, karena saya lelah berdiri terus dari tadi. Gak apa-apa ya guys ya, saya duduk aja rekamnya. Untuk yang tadi, Loco Vintage, mohon maaf ya guys, gak bisa merekam dengan benar, soalnya tadi saya kaget. Ditambah lagi, posisi saya tadi itu agak terlalu dekat dengan rel, jadinya saya langsung menghindari rel. Ya, karena saya nggak bawa stabilizer, lupa ketinggalan di rumah. lain kali saya akan selalu bawa stabilizer biar rekamannya nanti lebih sempurna. Guys, uh, malam itu tertutup. Saya nggak tahu ini kereta apa ini selanjutnya. Tapi saya akan selalu lihat belakang juga. Takutnya nanti tahu-tahu dari belakang keretanya. Ngadong ini kereta apa? Oh, itu-itu-itu-itu-itu keretanya. Ini adalah langsiran cc 203 yang tadi melangsir kereta api Argo Bromo Anggrek. Loh. Kok dibawa lagi tuh keretanya? Kok dibawa lagi? Dari belakang ada di jumpscare lagi oleh kereta api entah apa ini keretanya Ini adalah kereta api lokal Bojonegoro dari stasiun Bojonegoro Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Sidoarjo. Saya gak paham ini guys Ini kereta api Argo Bromo Anggrek ini dibawa kemana Saya nggak paham Bagi yang tahu, komen ya di bawah ya Oke okay guys, kereta api Argo Bromo Anggrek telah dilangsir lagi. Sepertinya ini membawa apa? Uh, melepas kereta pembangkitnya. Soalnya tadi waktu itu saya lihat sampai belakang itu tidak membawa pembangkit. Ini sepertinya mau ganti pembangkitnya ini kayaknya. Aduh, pusing guys. Hunting di sini tuh Bener-bener memusingkan guys. Soalnya kenapa? Kadang itu saya nggak paham. Ini langsir ini buat apa? Buat apa? Buat apa? Terus juga jadwalnya ya juga agak ruwet. Tambah lagi, saya rekam di depan. Tahu-tahu ada ada kereta lewat dari belakang. Sampai tiga kali loh guys. Tiga kali saya di scare. Pertama sama lokal cepu. Kedua ini sama entah apa tadi keretanya saya lupa. Nanti lihat aja di videonya. Ketiga ini tadi di jumpscare lagi sama kereta api lokal Bojonegoro Waduh, bener-bener pusing guys di disini Oke guys, loko vintage ini akan dilangsir Saya pengen guys, saya pengen sekali selfie di tepat di depannya loko vintage ini guys Saya berharapnya kalau dia berhentinya di sini, Saya bakalan foto selfie nih Oke okay guys, loko vintage sudah di bu, dilangsir mundur Ini sepertinya akan membawa lagi kereta api lokal Cepu Kembali ke stasiun Cepu Oke okay guys, lokomotif yang bolak-balik terus ini Akan dimasukkan lagi ke Depo lokomotif Surabaya Pasar Turi Oke guys, sesaat lagi kereta api Harina akan diberangkankan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta ini memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang, Cikampek, dan Bandung. Kereta ini berbeda dari kereta lainnya. Kereta api Harina melewati jalur utara untuk mencapai ke Bandung. Sedangkan teman-temannya itu lewat lewat jalur selatan dan terminusnya bukan Bukan Surabaya Pasar Turi, melainkan Stasiun Surabaya Kubeng. Dan setelah ini akan ada azan Maghrib. Jadi saya sebentar lagi saya akan off dulu sebentar untuk sholat Maghrib. Setelah rekaman kereta api hari ini akan berangkat. Oke okay guys, sesaat lagi akan ada langsiran lokomotif CC206 Entah ini seri berapa, ayo kita lihat sekarang juga kayaknya mau narik kereta lagi nih kereta apa ya ini sembranikah Oke okay guys sekarang kereta api Harina telah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi setelah ini saya akan sholat maghrib sepertinya KRD yang di depan sana akan ke skip karena saya sholat maghrib dulu sebentar Oke guys, kereta api 123 Harina telah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasarturi Penumpangnya cukup banyak Ya karena kereta ini satu-satunya kereta api Surabaya Bandung yang lewat jalur utara Bisa jadi penumpangnya ini belum tentu ke Bandung Ya bisa jadi ke Semarang, Pekalongan, Tegal, dan lain-lain Oke guys Sehari, saat ini saya akan pergi sholat dulu Sholat maghrib Karena waktunya sudah menunjukkan waktu maghrib Dan kereta api komuter ini sepertinya akan ke skip Oke Saatnya sholat Oke guys Saya baru selesai sholat maghrib Rupanya sempat untuk merekam KRD Surabaya Lamongan ini Alhamdulillah lah gak ada yang miss Dan sepertinya sesaat lagi kereta api komuter Surabaya Lamongan Akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi Oke guys, kereta api Komuter Sulam telah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan sesaat lagi akan ada langsiran kereta api PLB 77, kereta api Sembrani dari depo kereta api Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, itu, CPL-nya udah nyala. Naragi akan dilangsir ini. Oke guys, kereta api 77R, kereta api Sembrani telah memasuki peron stasiun Surabaya Pasar Turi Dan akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 18.55 waktu Indonesia Barat Oke guys, JPL telah menutup, sepertinya akan ada kereta masuk Oh dari belakang guys ternyata Nah, ini saya lebih suka ini Jam nya nggak bener-bener jam scare. Kita lihat belakang dulu sebentar ya guys ya Ini saya nggak tahu ini langsiran kereta apa ini Sepertinya ini parcel utara tapi di belakang juga ada kereta api yang akan masuk. nggak tahu kereta apa. Di sini saya rekam sambil melihat belakang ini guys. Buat jaga-jaga. Oh iya ini kayaknya kereta api parsel utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Jakarta Gudang. itu dia ada kereta api nggak tahu kereta apa itu mari kita lihat bersama-sama guys. Oke okay guys, tadi merupakan papasan, momen papasan Antara kereta api parsel utara dengan kereta api Limas Priuk Dari stasiun Tanjung Priuk Menuju tujuan akhirnya itu adalah stasiun Kalimas Jujur ya guys ya saya merasa hunting kali ini merupakan hunting yang paling seru yang pernah saya rasakan dalam seumur hidup saya. Karena apa? Satu, jadwalnya ru ruwet. Meskipun saya pusing, capek, namun itu, guys, yang membuat saya senang. Kedua, banyak momen papasan. Ketiga, eh uh, yang itu guys yang lokomotif 203 tadi yang muter-muter gak jelas itu pun juga merupakan momen yang gak pernah saya dapatkan selama seumur hidup saya sebagai pecinta kereta api semoga semoga ya semoga hal ini momen-momen kayak gini nih Terulang lagi di kemudian hari Oh ya ada lagi yang lupa yaitu adalah Momen bertemu dengan lokomotif vintage, ya, saya belum pernah bertemu dengan kereta api, eh, lokomotif vintage, karena waktu itu saya terlalu sibuk sekolah. Dulu pun juga pernah kereta apa, eh, loko vintage itu menarik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang menuju stasiun Lempuyangan namun saya tidak bisa merekam karena. Saya lagi di sekolah dan itu saya menyesal guys ya bukan menyesal sekolahnya sih menyesalnya karena saya nggak dapat momen Dimana... saya akan merekam lokomotif yang sangat populer itu guys. Nah di sini saya sebenarnya itu mau yang namanya selfie di depan lokomotif vintage tapi ya ini nggak dapat. Tadi pun juga waktu bawa lokal cepu itu itu rekamannya kurang bagus sih karena kan saya terlalu goyang tadinya ya mohon maaf ya guys ya kalau goyang soalnya tadi saya nggak bawa soalnya hunting ini saya nggak pakai stabilizer lupa lupa saya bawa ya semoga di lain hari dapat lagi lah lokomotif vintage oke next akan ada kereta api Sembrani dari stasiun Surabaya Pasarturi menuju tujuan akhir stasiun Gambir Oke guys, JPL telah ditutup Sepertinya akan ada langsiran kereta api lagi Kayaknya ini kereta api parsel utara tadi yang langsir masuk Ini kayaknya akan berangkat menuju ke stasiun Jakarta Gudang Rupanya bukan guys, ini hanya lokomotif CC203 yang muter-muter gak jelas itu guys. Oke okay guys Ternyata tadi itu merupakan lokomotif CC203 9813 Dipo Induk Sidotopo Jujur ya guys ya Ini loko gak jelas banget sih Sumpah Ini kayaknya loko langsir ini Bukan loko biasa ini Maksudnya loko biasa itu loko yang Akan dibawa pergi Dari tadi Pas bawa Ambarawa Argo Anggrek loko ya juga kereta parcel semuanya dikerjakan oleh CC203 ini guys approve approve kenapa saya sebutnya loko gak jelas ya karena itu rumput muter-muter gak jelas jangan dibawa serius ya guys ya ini hanya ini hanya sebutan aja sih Oke guys, sesaat lagi kereta api lokal Cepu akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Turi menuju tujuan akhir stasiun Cepu. Nah ini akan aku rekam dengan sebaik-baik mungkin karena ini adalah loko vintage. Tapi sayangnya ini udah malam guys. Sebenarnya saya maunya ya terang-terang gini sih. Ya sudahlah, gak apa-apalah. Yang penting rekam satu video yang benar-benar Sempurna video rekaman Lokomotif Vintage Oke guys, kereta api lokal Cepu telah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi Alhamdulillah, video ini di video ini terekam jelas Semua bagian dari lokomotif vintage ini terekam Dan akan dan insya Allah akan menjadi thumbnail di video ini Gak tahu sih, ini antara loko vintage ini atau loko 203 yang gak jelas tadi Ya, kita lihat aja nanti ya guys Oke okay guys, lokomotif gajelas ini muter lagi. Nah, ini enggak tahu ini kemana kok kenceng. Oke guys, saat lagi kereta api Sembrani akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi Menuju tujuan akhir stasiun Gambir Sekaligus ini akan menjadi video penutup Dikarenakan baterai saya yang semakin sekarat Oh, ada loko itu guys, loko berangkat Loko apakah itu? Lokomotif gajelas itu? Atau lokomotif Sembrani? Ayo kita saksikan bersama-sama Kereta Api 77 Kereta Api Sembrani telah diberangkatkan dari Stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke guys, demikian video hunting saya malam ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan, apalagi menyebut lokomotif 203 tadi itu sebagai lokomotif gak jelas. Itu nggak usah dianggap serius ya guys. Itu hanya bercandaan doang. Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye